Langkah yang pertama di sini saya akan mencontohkan yaitu saya ingin youtuber sambil chattingan, teman-teman. Langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi YouTube-nya, teman-teman ya. Kita tunggu loading sebentar ya, teman-teman ya. Nah, jika sudah terbuka aplikasi YouTube-nya, kemudian langkah kedua, kita buka aplikasi chatting-nya, teman-teman. Di sini saya ingin youtuber sambil whatsapp an ya, teman-teman ya. Nah, jika sudah terbuka aplikasi WhatsApp-nya dan aplikasi uh, YouTube-nya, langkah selanjutnya kita pilih menu yaitu multi-windows-nya, teman-teman ya. Yang ini, teman-teman. Kemudian kita geser ke kiri ya, teman-teman ya. Kemudian di sini kita pilih menu yaitu yang ini ya, teman-teman ya. Kita klik aja yang ini ya, teman-teman. Nah, maka secara otomatis... Split screen di HP Infinix kamu secara otomatis akan aktif teman-teman. Kemudian kita di bawah di sini kita pilih aplikasi whatsappnya teman-teman, karena di sini saya ingin chattingan sambil youtubean ya teman-teman ya. Dan di sebelah atas ini, ini adalah aplikasi YouTube-nya teman-teman. Di bawah sini, ini adalah aplikasi whatsappnya teman-teman. Nah teman-teman, caranya cukup mudah sekali kan teman-teman ya. Kita tinggal membuka aplikasi kedua belah pihak, kemudian kita tinggal pilih menu uh, multi windowsnya nya teman-teman. Dan secara otomatis, maka split screen di HP Infinix kamu akan aktif, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, ya, -teman, cara mengaktifkan split screen di HP Infinix, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman juga tidak ketinggalan ya mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan share-share juga ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu ya. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.